Sabil al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dimakhluk Allah Subhanahu Taala. Di kalangan kaum Muslimin, siapa yang tidak kenal dengan ahli tafsir terbaik Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Abbas radhiallahu Annya. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manab al Qurais al Hashimi. Lahir di kota Mekah, tepatnya di Syi'ib Tiga tahun sebelum Hijrahnya kaum Muslimin ke kota Madinah. Ayah beliau bernama Abbas, merupakan salah seorang dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya Lubabah binti Haris al-Hilayah yang lebih dikenal dengan sebutan umum Fadl wanita kedua yang masuk Islam setelah Khadijah binti Khalid ibu beliau masih memiliki garis saudara dengan Maimunah yang merupakan salah seorang istri Rasulullah SAW sehingga dari garis, garis keturunan ibnu Abbas merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berbagai surah Abdullah bin Abbas lebih populer dipanggil dengan nama ibnu Abbas. Rodiullohain. Pada keturunan beliau inilah muncul silsilah Khalifah dinasti Abbasiyah Beliau menetapi taufiq hingga wafat pada tahun 68 hijriah di usia 71 tahun. Sahabat yang dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan dari mendoakan Ibnu Abbas adalah yang pertama adalah termasuk di antara 30 orang yang menghafal dan menguasai Al-Quran. Pada saat melakukan kota Mekah, beliau adalah ahli tafsir terbaik. Yang kedua merupakan lingkar ulama yang dipercaya memberi fatwa pada waktu itu, bahkan sebagai penasehat hukum para khalifah. Yang ketiga, sahabat kelima yang paling banyak memberikan hadis yaitu 1660 hadis. Yang keempat, Ibnu Abbas adalah orang yang istiqomah dan rajin beribadah, serta mudah menangis ketika Muhammad di ayat-ayat Al-Quran dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain keutamaannya sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam